Siapa adik, adik Selamat hari Minggu. KIvik percaya kita semua dalam keadaan sehat dan pasti diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di hari ini, kita semangatin dulu dengan satu games. Gamesnya apa? Gamesnya adalah olah wajah. Cara mainnya gimana? Jadi sebentar KIvik mau kasih satu klub. Jadi tugas adik-adik sekalian adalah mengekspresikan sesuai dengan clue yang kasih. Contohnya, clue-nya adalah coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang tidur terlelap. Nah, jadi adik-adik sekalian silakan mempraktikkan setelah mendengar clue dari kaivi. Siap? Oke. Okay. Clue yang pertama. Hmm. Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang merasa lapar. Kru yang kedua, Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang happy. Nah, kru yang ketiga adalah, Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menang. Coba kalian ekspresikan ketika kalian sedang menyembah Tuhan clue yang terakhir yang kelima adalah Coba adik-adik sekalian ekspresikan ketika kalian sedang semangat memuji Tuhan Oke okay, good job adik-adik Nah sekarang kita akan memulaikan ibadah kita Namun sebelum itu kita akan berdoa tangan semua tutup matanya mari berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan masih menjaga dan memberkati hidup kami Tuhan kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami kami bermohon biar kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati ibadah kami mulai dari permulaan sampai berakhirnya terima kasih Tuhan Yesus Amin Saatnya kita mau memuji Tuhan, silakan adik-adik mengikuti gerak dan lagu dengan pujian Yesus Terang Dini. Mari berdoa. Tuhan, di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, Tuhan, sehingga kami mampu mengerti dan mampu memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan akan terus mengingatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekalian, minggu yang lalu sudah dibagikan lembaran cerita beserta dengan aktivitas. Jadi selesai ibadah, silakan adik-adik sekalian mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu kitab Markus Pasal 4, ayat 36 sampai dengan 41. Tentang apa? Yaitu tentang angin ribut diredakan. Adik, adik sekalian, kira-kira siapa ya yang diterpa oleh angin ribut? Ternyata ceritanya pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Galilea. Mereka mau menyeberangi Danau Galilea, mau menuju ke tempat yang namanya Daerah Gerasa. Nah pada waktu itu Yesus segera memanggil murid-muridnya untuk menaiki perahu. Dalam perjalanan ternyata Yesus tertidur adik-adik. Apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba adik-adik ada badai yang datang menerpa mereka. Pada waktu itu angin bertiup sangat kencang. Bahkan ombak yang sangat besar menerpa perahu mereka. Apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu? Ternyata pada waktu itu juga murid-murid merasa sangat-sangat ketakutan. Mereka yang langsung berteriak kepada Yesus Mereka langsung memanggil Yesus Yesus bangunlah tolong kami Kami akan segera tenggelam Maka pada saat itu juga Yesus bangun Dia langsung menghardik badai itu Dia langsung mengangkat tangannya dia berkata, Diam tenanglah Pada saat itu juga badai itu pun langsung diam yang tadinya angin yang sangat kencang, ombak yang sangat besar, langsung berhenti. Dan pada waktu itu adik-adik, ternyata Yesus merasa sangat sedih. Mengapa Yesus sedih? Dia berkata kepada murid-muridnya, Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepada aku kalau aku akan menjaga kalian? Ternyata Yesus merasa sedih kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya merasa takut. Dan tidak percaya kepada Yesus Nah, adik-adik sekalian Mungkin kita pernah merasa takut Sama seperti dengan murid-murid Yesus Mungkin saat ini kita merasa takut Karena adanya virus corona Atau kita merasa takut dengan hal, -hal lain Tidak naik kelas kah, Atau apa? Nah, adik-adik sekalian Yesus pun akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya merasa takut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita tidak perlu takut. Mengapa adik-adik? Karena Tuhan menjaga kita. Tuhan memberkati hidup kita. Nah, tugas kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu kita tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita Memberkati hidup kita Amin Mari berdoa Tuhan kami bersyukur di hari ini Untuk kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami Untuk tidak perlu takut Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami Menjaga dan memberkati hidup kami Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Tuhan Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Kami percaya Virus ini Tuhan akan segera berlalu Dari negara kami Kami pun berdoa Untuk Bapak Presiden Bapak Wakil Presiden Bahkan para pejabat lainnya Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat Dan memberkati kehidupan mereka Kami pun berdoa untuk para dokter Tim medis Kami percaya Tuhan melindungi mereka Tuhan memberkati hidup mereka Terima kasih Tuhan Berkati keluarga kami, berkati mama papa kami, kami percaya Tuhan Apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan kami Kami berdoa untuk kami semua Tuhan anak-anak sekolah minggu Biarlah Tuhan kami tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi keluarga kami Mengasihi sesama kami, terlebih Tuhan kami mampu menjadi anak-anak yang mencintai, mengasihi dan taat kepada Tuhan Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini pinta kami, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mengakhiri badan kita di hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Jesus is my best friend. tangan semuanya tutup matanya Mari berdoa kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua mulai dari hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya Amin baik kita telah selesai adik-adik Shalom if you happy and you know it, top your head.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 Happy and you know Wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, pat your head. If you're, you know it, lucky. if you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, touch your nose. If, if you're happy and you If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. If you're happy and you know it, shout. Did you?